Teman-teman yang kita main ini mengambak tulisan apa yang aku warnai, nggak ada warna hitam guys, hanya warna buah-buahan aja guys. Wow tidak bisa guys. Sekarang kita mau aha, bukan pak. Uh-huh. <laughs> Mama bawa tunggu dulu. Mama bawa apa? Bawa handphone. Iya, tunggu dulu. Yang